sayang saya sayang saya sayang sayang Sayang, sayang, siapa Ta Angimu dilekatku sayang, aku bangimu, sayang, aku bangimu, Jagu Ja si bersama Na ini terbiu Kau berdua, wahai oh, oh, oh, oh. pelita terang di teku sunyu oh ia